Hai hai hai halo guys jumpa lagi ya seperti biasa kita bermain lagi di sini bersama saya lagi dan lagi guys ya kita main di salik Princess ya satu simirna nih guys ya cucunya Zeus. Dan di sini aku bawa dana kenakalan 100.000, seperti biasa di sini langsung kita gaskan aja pakai pola pertama kali itu di 30 turbo spin guys ya. 30 turbo spin, bettingannya enggak undang guys ya. karena ini kita pakai dana kenakalan langsung kita pencet gas. Disini di sini di bettingan 6.000 ya. Double bet aktif, SS aktif guys ya. Kita gas, kita cek ombak di sini langsung di bettingan 6.000, 30 putaran turbo spin pertama ya. 30 turbo ya, di awal-awal guys ya. Moga aja langsung dikasih ya di sini. Moga aja simirnya lagi baik. <tuh> Oke, okay, sejauh ini masih belum terpantau pecahannya masih lumayan guys ya. Pecahannya lumayan sih. Nah, ini Love pecah, Love kotak kurang satu kena di sini dapat bintang kalau mau, nggak mau coy ya. Free nya masih apa? Scatter-nya masih 2 2 aja yang nongol di sini, belum masuk 4, tapi gak apa-apa lah, ya. masih di awal-awal, masih kalem-kalem dulu lah guys ya. Ibarat itu pemanasan dulu lah ya. 4 play dulu lah ya. <gulau> for play tuh. Oke, okay, di sini sisa 15 putaran lagi. Udah jalan setengah dari 30. Berarti di sini saldo 46.000, 40 makin dimakannya, cok. 33 skater scatter, cok. Nah, akhirnya dapat ya. Oke, okay, udah habis dapat 3 di spam 3 skater. Nah, di sini kita dapat free spin pertama gratisan. Sisa saldo tinggal 16.000. Ya, ya. udah di sini semoga kita dapat langsung yang namanya cuan ya. Oke, okay, putaran pertama kosong, putaran kedua kosong putaran ketiga baru konek ijo toska ada scatter dua bironya pecah hmm bolehlah mir angkat mir ah kambing lah nah ini kena ya oke matahari pecah cok 120.000 nice di sini perkalian lengket kali tiga nggak masalah yang penting matahari kena langsung sempat soalnya guys ya matahari pecah auto sempat guys ya matahari 8 aja udah lumayan apalagi matahari segini guys ya <tuh> 10 biji mataharinya coy. Ya udahlah, auto sepak langsung sudah apa kita profit di sini ribu ya guys ya. Inces wangi coy ya. Semoga aja wangi terus ya sampai akhir. Di sini tinggal 7 putaran lagi masih kali 3. Tambahin lagi. Nah, cakep nambah lagi putih player kali 2 jadi kali 5. gak apa lah ya, kita tabung dulu. Saldo udah aman di sini ya, profit udah jelas 393 ribu Masih ada 5 putaran lagi. Birunya juga pecah. Angkat Mir. Kali-kalinya lagi dong. Nah itu bui bintangnya pecah cocok. Hey, astaga Amir. Nah, cakep. Kali dua ya, nggak masalah. Yang penting pecahannya di atas itu lumayan guys ya, 22.000 80 perak. Dan di sini kita dikasih nice 152.000. Nambah lagi profit kita di sini cakep sih. First pertamanya berdamage langsung guys ya 546.000 alias setengah juta lebih nih. Oke, masih ada 4 putaran lagi. Udah 7, 7 kali nih multipliernya. <coughs> nah cakep kuning cakep tambahin lagi bintangnya pecah kali 5 tambah lagi kali 4 cok. Ih ditambah 19 berarti 16 20.000 Nah, kita di sini dapat Super B ya. Oke, dari Senja ke Nice ke Super B cakep banget cok ya. Udah lah cok ya, kita dikasih JP cok ya dengan modal 100.000 dan kenakalan kita dikasih langsung di sini free spin di putaran pertama di pola pertama ya padahal kita juga main modal nekat aja guys ya main bed 6000 udah dapat dapat kagak-kagak guys ya lupa dikasih guys ya modal nekat yang berujung nikmat nih guys ya oke kelar guys ya 886.000 mantap sih nah di sini aku langsung matiin aja guys ya sini aku langsung matiin aja auto spinnya karena udah cuan dan di sini aku mau me, uh, seperti biasa lah guys ya kita amanin dulu ini kan udah jelas nih profitnya begini guys ya di sini aku turunkan bed. Nah, di sini aku masih gatel mau putar-putar lagi. Tapi bettingannya agak kecil ya. Tadi 6000 kita turunkan 1000. Nah, di sini aku tambahin putaran sebanyak 70 putaran otomatis. Centang double bed hidup ya. Centang SS hidup, nggak pakai quick, nggak pakai turbo ya. Kita otomatiskan 70 di sini ke saya. Ya, udahlah di sini sambil ngerokok dulu guys ya <coughs> Udah cuan banget, cok. Jadi nanti banget ya Nah untuk kalian semua yang baru datang atau bergabung baru, baru nongkrong di channel ini Jangan lupa ya Dibantu like komen-komennya guys ya Share-share nya juga Nah yang belum subscribe Di subscribe dulu guys ya Nyalakan juga tuh yang namanya notifikasi loncengnya Biar kalian ada notifikasi setiap kali kita update ya Masuknya di band gak ketinggalan Updatean terbaru di channel kita ini guys ya Karena di sini aku bakalan setiap hari Update pola-pola terbaru Untuk bermain di Starlight Princess, guys ya <tuh> Dan ini yang penting-pentingnya, saya ini yang selalu yang selalu aku ingatin juga untuk kalian, bahwasanya ini cuma sekedar hiburan semata atau cuma game doang, guys ya, untuk uh, menghilang suntuk atau dikala-kala waktu senggang. Nah, jadi kalian kalau pengen bermain, jangan terlalu over banget. Nah, satu lagi, kalau mau deposit, itu jangan pakai dipakai dana ke, untuk kebutuhan pribadi ya, atau kebutuhan dapur. Cukup pakai dana kenakalan. Nah, kalau dana kenakalan belum cair, ya udah sabar dulu ya, guys ya, sampai cair baru main, guys ya. Dan juga kalau udah rungkat 2 kali itu jangan dipaksain guys ya, besok lagi diulang. Karena beda hari beda hoki guys ya. Oke, di sini sisa putaran tinggal berapa lagi? Tinggal masih banyak coy ya. Masih banyak, masih 52 putaran lagi guys ya. Masih 52 putaran lagi. Di sini masih di bettingan 1000. Di sini lantaran aku pengen masih, -masih pengen uh, spin manja-manja dulu guys ya, bettingan 1000 masih gatel pengen nyepin walaupun udah bisa beda aturannya guys nggak apa, apa lah Wes 1000 guys ya. 1000 70, 70 ribu cuman guys ya. nggak apa-apalah. Kalau dapat eh, untung-untung kalau dapat free spin lagi lah lumayan guys ya. Atau pecahan di luar pokoknya kali-kali gede ya. Lumayan juga coy. Oke, okay, 40 putaran lagi ya. 40 putaran lagi di sini kita lihat aja lah ya apa yang dapat di 70 putaran spin otomatis nih guys ya. Keren apa kerul? <laughs> Oke, okay, biru nih uh, bulan kurang satu fix dapat mana perkaliannya dong Mir? Kagak mau. males scatter yang keluar ya. Scatter pula yang keluar ya oke okay, gak apa-apa lah tiga puluh putaran lagi di sini oke okay. Nah uh tiga skater sudah mulai keluar guys ya oke okay. skater di pojok kiri atas di sini dapet kuningnya pecah <coughs> 33 puluh putaran lagi saldo masih aman 870 ribu ya oke okay, aman ya sih di awal-awal kita bahkan tadi langsung tarik 30 aja ya langsung untung-untungnya dapat langsung ya pada saldo tinggal 16.000 kalau diterusin kalau emang gak dapet lagi gak nya tuh rungkat pasti rungkat cok ya hoki aja guys ya hoki plus kita, uh, kita pakai opsi putaran yang bagus ya di awal-awal 30 putaran langsung dikasih guys ya nah jadi sini polanya tuh yang boleh dicatat yaitu 30 putaran di awal habis itu tarik 70 ya wuhh bintangnya pecah di disini 9 biji Kali-kalinya mana Mir? Eh oh, buset dah. AFK si Mirna coy ya. Enggak mau gerak coy. <tuh> 23 putaran lagi. Masih aman lah guys ya. Kita pantau di sini sambil ngerokok, sambil ngopi juga bisa nih tinggal nih ya. <tuh> 18 spin lagi. Saya 18 spin lagi aman lah guys ya. 16 putaran yuk tambahin spin boleh lah, besar nih. Nah, untuk kalian juga ya, yang kalau eh, yang baru datang atau baru gabung sini, kalau kalian penasaran atau mau pengen main di tempat saya main, langsung aja guys ya, menuju ke kolom pinchat komentar ya. itu bakalan kita sematkan linknya ya. Langsung aja di klik kalau pengen main di, uh, di tempat aku main nih guys ya. Wih, tiga sekater, tiga sekater mulu, cok Oke lah, 9 putaran lagi di sini. <tuh> masih lima putaran kuningnya pecah tapi perkaliannya belum ada yang keluar ya yang cakep-cakepnya coy ya. di atas 4 atau di atas 6 nggak ada ya keluar ya bahkan nggak ada juga yang connect di sini jarang koneknya ya nggak apa-apa lagi ya. Nama juga udah kita dapat JP di awal-awal tadi ya Nah di sini sampai kelar 70 putaran nggak ada berapa-apa di sini hmm, genapin aja 100 ya jadinya aku tambahin lagi ke 30 ya nah tiga putaran otomatis masih di bettingan yang sama masih dengan posisi centang yang sama ya guys ya double bet doang sama SS nah tiga skater lagi ya dia kayak ngejek ngejek gitu guys ya tiga skater 3 scatter. <laughs> disuruhnya kita naikin bet disuruh tapi gak mau Di sini kita harus pintar juga guys ya karena di sini kita punya target kalau main guys ya kalau menang ya kalau menang kita punya target sekian cukup jangan diterusin nah kalau rungkat ya udah biarin aja karena kita pakai dana-dana doang guys ya Oke, di sini sisa 20 putaran lagi, Cok. 20 putaran lagi di Panda Pantau di sini saldo makin ya kurang 40.000 ya dari 1.870, sekarang tinggal 835. Ya udahlah, ini bakalan aku WD-in aja lah guys ya. 830-an kayaknya guys ya. Tunggu refresh-nya dulu lah guys ya. Makasih banyak ya untuk kalian semua bosku yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan semoga kalian profit juga ya dipermudahkan mendapat profit dengan menggunakan pola delisa ini dan semoga hoki kita sama juga ya pas menggunakan pola ini karena beda orang atau beda tangan beda hoki ya guys ya oke seperti biasa di disini uh, bakalan aku cabut alias WD guys ya makasih banyak pokoknya kita bakal jumpa lagi di next video seperti biasa salam seasonal dan bye bye thank you guys ya